Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Hari Ini saya permisikan ini batu rupi Harganya Rp ribu Murah banget Ini udah cutting Ini ringnya tank alpaka Ini ukuran 8 Ini stoknya cuma 1 Untuk pemesanan bisa ada Kita ganti kolom komentar Atau deskripsi Nanti kita akan cantumkan linknya tidak lupa atau sudah terjual karena penjelasan juga sangat cepat ini warnanya banget bagus ini kurang lebihnya ini 1 cm isinya cc skandolan ini warnanya pink sangat menggoda sekali ini kita bisa lihat hmm, warnanya sangat bagus terima kasih seperti ini cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh